Ditemukan dengan aku Tapi aku reda Dengan ketentuan Dia yang maha dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat Semuanya ya Dilindungi oleh Allah Subhanahu Taala. dijauhkan dari segala mara bahaya malapetaka, bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbal Alamin Oke guys, gimana puasanya ya kan Sekarang tanggal 13 saya record ini teman-teman Semoga teman-teman yang sakit Diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Taala. Semoga juga diberikan keberkahan dalam hidupnya Diberikan kelancaran Dan kekuatan dalam menjalankan ibadah Puasa ini Amin Amin ya Robbal Alamin. Oke okay, karena banyak sekali di Instagram ya teman-teman sekalian yang DM ke saya dan banyak sekali request iklan raya iklan raya dan iklan raya di WhatsApp pun ada yang request ya teman-teman sekalian. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support terus channel ini, akan ya membuat saya itu macam lebih semangat lagi lah membuat konten. Sebab apa requestan daripada kawan-kawan itu yang membuat saya tuh oh masih ada request macam tuh lah guys ya Alhamdulillah, terima kasih Saya sangat senang Allahu Akbar Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan daripada kawan-kawan sekalian ini Yang senantiasa support, yang senantiasa doakan saya Yang senantiasa menonton video-video saya Oke, okay, terima kasih banyak Oke, okay, kali ini kita akan merekkan sebuah video Ini iklan Raya 2023 Tafakul Malaysia Al-Kisah Malam Raya Wow, ini macam best ya, guys! Ya, sebab beberapa hari saja dia udah dapatkan satu poin M, ya kan? View wow, satu poin juta, guys! Wow, terbaik nih, guys! Ya, tafakul Malaysia ini. Jom kita tengok videonya. Saya sudah penasaran dengan penonton yang sebanyak ini. Apakah ya yang ada dalam kisah ini, guys? Saya belum nonton sama sekali, jadi jom kita tengok videonya. Let's go! Wow Ini mudik ceritanya guys Dan macet ya Kebiasaan di Indonesia juga seperti itu Pasti macet kalau sudah pulang kampung Ataupun mudik ya istilahnya Tau sangat jam ni Eh? Motor potong kita bang Tolak motor lagi cepat sampai Hah? Ini nak buat macam mana? Takkan nak tolak kereta pula Bila yang kita nak sampainya. Tak raya pertama, raya keluar. No, saya dah berjanji dengan orang-orang kakak -orang, kamu semua. Saya nak cepat balik. Okey. Alkisah malam raya. Nak balik. Nak balik. Eh, hey, Mas. Bangun, bangun. Hah? Nggih gaud. Astaghfirullahalazim. Eh, Mas, dia cakap Mas. Mas tu kan cowok, guys. Aku tak faham juga kalau di Malaysia, Mas apa dia sebut nama eh. Tengah bermimpi. Orang nak bukit tu, muntah konsentrate. Abang, ini kujalan mana ni? Nak masuk jalan lamalah. Tapi tu dah tak mau masuk kan. Eh. Oh, kenapa? Kenapa banyak asap? <Gas> oh my god. <Gas> Hah. Oh lah lah lah lah lah. Saya kira juga bakalan jadi horor gitu, guys. Oh iya, berarti di film-film horor itu bakalan gitu juga, ya, eh, guys ya. Huh? Oh, kayak eh. eh, eh. Apa hal? Apa hal? Apa oh, bocor. Apa -apa apa -apa oh, kemana mau keluar? awak duduk sini ya awak setelah apa hal gue oke dia nelpon guys ini macam-macam-macam kenal saya ya macam kejap-kejap-kejap saya tengok dulu ya yang dulu jumpa dengan Bang Ray itu ke guys Bang Ray betul tak saya lupa-lupa ingat Hmm Pak Kodi Pak Kodi Dia cakap Pak Kodi tu Betul tak guys ya Macam ingat-ingat lupa saya Ah ni kan Ni dengan En Bang NDTK juga ni kan Haa ah, yang ni ya ah betul lah Haa ah, betul Masya Allah Pantas lah banyak penonton dia apa Tiba-tiba ada orang gitu. Abang Rofi. Ah, betullah. <laughs> ini ini apa namanya, guys? Kalau di sana hantu apa, guys? Kuntilanak kah? Pocong kah? Bukan kalau pocong macam itu kan. Kuntilanak mungkin. Etafarm juga apa? Wanita berjilbab, eh tak faham juga mana ada kan. Masuk dia. Sabar, abang, abang. Khabo, khabo. Abang, siap-siap, abang, siap. Dak jangan tanya aku buat diam. Diam, aku masih dekat Abang nampak saya ke? Dak. Tapi, tapi, tapi, kita dah selamat. Alhamdulillah. Masuk okey kali ni? Haa? Okey. Haa? Tak jangan apa? tak Alhamdulillah, Ya Allah Tuhan. Oh, Tidak. siapa tu? Boleh ke? Boleh. Oh, Wah, ada kucing juga. Assalamualaikum. tomate nelpon takaful malaysia tak? Hah? abang udah le tu kita dah selamat takaful malaysia. Ah, takaful apa ini guys ya? Mungkin mobil derek atau servis. Nah, takaful Malaysia. Oh, iya kan mobil derek, truk derek mungkin ini. Truk angkut. Ya, ya apa sih guys istilahnya? Abang nengok tak tu? Nengok oh, tu lah dia. Haa, ah, abang. Ayuh abang ni. Ayuh kaya datang dari mana. Eh dia abang nak kosong. Oh. oh my god. Berhati-hati di Jalan Raya. Selamat Hari Raya. Simple guys ya. Simple. The simple. Iklan yang membuat kita itu macam ketagihan Mungkin orang nonton berulang-ulang ya guys ya Karena ini membuat kita nagih macam tuh. Sebab ada Abang Ropi juga yang actingnya memang the best Only one kayaknya nih guys ya Jadi disambut dari James awalnya Lepas itu mimpi ternyata ya kan Lepas tuh ya mongkok juga ketemu mobil yang Nggak ada drivernya, tapi ternyata drivernya ngambil sesuatu gitu. Oke. Okay. I see. Bagus guys iklannya. Simple tapi kayak menegangkan. Tapi ada lucu-lucunya juga. Terus ya endingnya adalah berjumpa di malam hari raya. Wow. Wow. Keren banget guys Nah kita akan reaction satu lagi guys Yaitu dari Astro Raya 2023 Pertemuan dua hati Nah ini requestan daripada teman-teman Kawan-kawan dan sahabat yang ada di Whatsapp ya Di Instagram belum ada yang request ini Nah sekalian ya, langsung saja kita play videonya guys Let's go Lau si. Lau si. UTM dah. UTM Pertemuan dua hati, okey? Banyaknya bawa, tak nak baliklah ke? Ayuh, Lausher! Cik Jangan lupa kau balik bila-bila ada masa, ya? Lausher, kan dah cakap tadi? Lausher, berat mana hatimu melepaskan aku? Para itu jugalah aku mahu berjauhan darimu. Okey. Susi, حسين dah datang ni lah, oh. Besok kan kan someh, kan to masih cepi. Jangan lupa sembahyang ah. Susie. Ikey leow, sembahyang lah. Oh. Susie. Ikey leow, Kau tunjukkan aku dunia. Tadi Kau ajari apa itu benar dan dusta. Saya tunggu sini ya. Jom, kau jaga. Susi, bawa mak kain sana. Walaupun kita berbeza, kau cuba jadikannya sempurna. Susi, susi, susi, susi, susi, susi, susi, susi, susi, susi, susi, kau mengeluh Kenapa ya iklan ini membuat saya nangis karena <sukur> ngerti nggak sih guys ya seorang nenek kan Yang membesarkan anak tapi beda agama atau nggak sih guys Kayak ini kisah-kisah nyata kayaknya yang diambil dari yang kemarin viral itu cuman di sini lebih lebih ke pesannya itu sampai banget gitu guys meskipun dia cuman berkata-kata terus dengan visual yang seperti ini tapi itu nyampe banget asli <tuh> <tuh> bukan senang jadi Susi, hmm. Susi dah nak pergi belajar dengan Kak dah. Boleh, ke Susi jaga diri. Lao Seris, mungkin Susi. Susi tak naklah sekarang. Susi naklah sekarang. Susi naklah sekarang. Susi naklah sekarang. Susi naklah sekarang. Susi naklah sekarang. Susi naklah sekarang. Susi naklah sekarang. Okay. Ketika aku melawan sepi, aku mengerti kau juga sunyi. Oh. Tapi, selagi kita berkongsi bulan dan mentari, kasihmu seluas langit hari ini. Jaga diri. Eh, cikap persebut, teme. Saya pinjamlah. Ditemukan dengan aku, tapi aku reda dengan ketentuan dia yang Maha Tahu. Lausia yang aku sayangi ku doakan kau huh. Sentiasa bahagia Kau buka hati Terimaku seadanya Walaupun kau Tidak melahirkan aku ke dunia Walaupun kita Tidak sebangsa Dan seagama Kasimu Lausia tidak mengenali warna. Ah, <Sings> <Sings> <Sings> uh, Cahoylan membesarkan rohana Abdullah dengan penuh kasih sayang. Di atas pengorbanannya, beliau dianugerahkan tokoh maulid Rasul Kebangsaan 2022 <tuh> ah. Tak faham loh guys ya Kenapa saya menangis Saya tak faham Sebab kenapa ini memang dua insan yang baik Dan mengingatkan juga kepada Nenek saya juga ya guys ya Tak faham lah guys ya Begitu mulia dan begitu baiknya ah. Adik Rohana Beruntung adik Rohana Berjumpa dengan Nenek Cihoylan Allah, aku Dan juga itu mengajarkan kepada kita semua guys ya. Aku tak faham lah. Ah. Gimana penilaian teman-teman sekalian? Coba komen di bawah. Saya nak tengok ya kan. The fact that this is based on true story. Tahniah Astro keempat. Cerita yang menarik. Amat menyentuh hati. Rindu anak-anak. I'm not crying. You are crying. Yes, I'm crying. Best iklan raya menyentuh hati eh. Batal puasa tak nangis. Ah, Tak tahulah saya pun nangis lah ni. Tak batal lah. Sesuai dengan tema Malaysia, mana anak Melayu, anak-anak -anak saya, anak Cina, anak saya, anak India, anak saya semua eh. Semua anak saya. Orang-orang pada tahulah. Eh. Setiap anak tu pasti memerlukan kedua orang tua kan. Eh akbar. tapi kalau dah tak ada orang tua dah tinggal dengan orang tua siapa yang nak asuh kita sebab itulah ada orang baik yang Allah hantarkan untuk menjaga kita mungkin banyak kat luar sana tu suami isteri bekerja kat luar kan kat luar negeri lah rantau merantau macam tu dan anak dia dititipkan kepada nenek dia, atuk dia macam tu Ah Lepas tu dia besar macam tu Terkadang anak tu tak ingat pun kepada orang tua macam tu Sebab orang tua tak pernah telefon pun Hilang kontak lah macam mana kan Allahu Akbar Semoga anak-anak di luar sana ya, kan? Mendapatkan kasih sayang yang sama ya? Buat teman-teman semua yang di panti asuhan ya kan Di tempat-tempat ya kan yatim piatu macam tu Sayangilah mereka Terutama kedua orang tua kita ini sayangi. Uh, lepas tu kita sayangi budak-budak. Tapi yang terpenting adalah sayangilah keduanya. Sebab itu anjuran Rasulullah SAW kepada kita. Oke okay guys itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini. Terima kasih dari request ya. Allahu Akbar. Saya tak faham nak cakap apa lagi. Wallahu'alam bisawab. Semoga... Kebaikan ya orang baik di luar sana dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang baik sehingga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan berada di jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.